Bismillahirrahmanirrahim. Perempatku zaman Natal malah tiwongin perapatan. Barang tobatnya aku medit. Dan aku rapas. Mestinya tobatnya satu Prapatan perapatan. Meda meda nwoong singijek malah. Ulang musyrik tidak mengundang narasi berjadi tafsir. Tapi kalo jarang. Anggera Desember dibandingkan level kloratex. Orang kurang masuk, Bang. Mari mantul. Mau nggak disengapal? Kurang di rame lete, kurang apa? Kau beli lete neraka rubah. Lama dulu itu, kurang berani menafsirkan. Harusnya berani. itu bisa lebih kuat. Saya tidak kuat. Dia ragu. Eh, mana kek wanita yang berlaku, dan berlaku, dan berlaku, dan berlaku maknanya, kalau kamu bisa berkaitan, kok bisa berkaitan, terus saya, ah, kamu bisa berkaitan, kejelekan terus, kalau saya ah bisa siapa melakukan kejelekan, Pak tujuh bentar, pasti yang rokok. merokok kacau saya ah situ itu artinya kemusyrikan, itu ada ayat waleh satid taubah tuh lillahi na'yamah luhunas saya ah. coba kalau saya ah di situ artinya kejelekan siapa saja yang pernah berbuat jelek, sudah enggak bisa kacau tidak? kacau, dan itu khorkun di ijmah itu menentang Jelas ya, jemaah ulamaan gerombang-gerombang tinggi, saya makanya ini ekstrim ya. Seperti ini kita harus kuat, lebih kuat lagi ketimbang saya. Teman-teman harus lebih kuat. pemenang orang alim ini kan lebih harus lebih kuat. Wong gue bang, wong rangan alim pun penting. Wong alim repot, kagak nanti hati. Pelangi preman memanfaatmu. Pulau niku gua hormat, misalnya preman biar dia Islam tau gitu loh, preman. Bahanu nak cerita buruk, ambil diai Kiai, wong edgyai tenang, ini wong preman singson. Tunggu susunai pengairan, tak senang jantung kiai ini rapatnya senang preman, preman itu nakal. Kancing nabi ini musuhnya ake, senang nyiduri kancing nabi. Nabi nanti sujud itu dikritik le tong, untung. Mantong lo, seniman itu abu bakar wongnya alusan, aku beri alusan, bilang lo komennya, kika halusan Sumpah kan, suatu saat melakukan pura, umar, umar itu kan begitu deh negu untuk mangan jadi pasar ukat lah umar ini pasar ukat itu tidak orang umar mungkin Islam akhirnya mau sebentar Allah Islam di rumah kalau Islam itu menggunakan Umar orang ya ada apa itu, yo penting, jadi umum macam-macam singkat cerita makan dengan lagi Umar Islam Senan, saya hari, itu dengan efektif, orang tahun <tuh> <tuh> Ibu manusia nyeksain nih, nyeksain nih, tugasannya situ, nggak bisa, nggak dihakimi, nggaklah konconu emak, konconu orang, konconu orang, konconu orang, konconu orang, konconu hari konconu orang, konconu orang, konconu orang, ya umar. Binten, nabi, mataini, cerita, <tuh> umar, pedang pin Gua coba, coba itu di sini ada orang yang sekarang jadi kafir. Maksudnya kan di Nabi Muhammad, deh. Mulai diisi om bener dihagau kafir. kafir tenang, Mulai lagi naga kafir, ngomong kelompok tertentu, tenang ya. Mulai diisi om bener dihagau. <sukur> nabi Musa itu nabi, jadi Fir'aun deh. Nih, jelas saya deh. Aku itu nabi, itu semirna nih, yang di kue, nabi Musa. Jadi firadul deh. Alam nurab, bika, vina, wali wala bistavina min omurika sinin wa fa'al ta fa'alataka'l lati fa'al ta wa'an ta' minal kafirin jadi ini darahnya Nabi Musa kafirin maksudnya darahnya kafir tenang berarti kue Nabi Musa yang darahnya kafir ya ora aku rahmuni mohon tapi jelas tenang ya kenapa? tenang ya berarti wang soleh di kafirin gue tenang ya Nabi Musa kalimuwa, Sofiwa itu darahnya si darahnya dari kira di kampir not ngantek, oh no kanjan itu, oh oh no kanjan itu, oh jelas saya tuh ya, wa fa alta, fa ala ta alta, wa anta, naud bon si gatri toh, akhirnya umar itu, akhirnya gule gadinap, iya kecepatan ini ya, neng dalam ketemu kanjan itu, atau gue gule izo bumer, gule muhammad, berkepini, ya udah nih gak gue shopee, ajaran acaran six apa gaya Muhammad? Adikmu kandung Yesaanut Muhammad. Adikmu si urusi apa gaya urusi Muhammad? Singkat cerita, moro yang media. Adik itu di baju mungkin. Di dalam di dalamnya itu ada ada latihan ngaji. Iya ngaji, yang ngaji, diulang Quran terus di rumah nong orang yang berdiam ngaji di sini pokoknya ngaji, ngaji udah dobel pengajian ngaji ya ngaji ayo. Singkat cerita, di sini kan Quran as kayak ditulis di tengkleng kertas sehingga trito umar sempat pun tohama ansalna alai kalqur'an alitasqo ilat asqirotal lima yahshatan zilam miman salakol arto sama wa tilallah arroh. jadi sempat sampai nara sampai lagi asmaul husna pokoknya dia sempat kurung detek tohama ansalna alai kalqur'an adabo tasqo aku rano rono qur'an berikut lokomahamat tilat asqirotal lima yahshakur'an ini kayak peringatan wong sing di mental sosial umar merbu gelut mbak adi keliru itu ini, itu kok perkara adiknya kafir jadi adiknya di enggak kertas yang buat wajah mau kita mau wajah apa cari adiknya enggak enggak bang, kamu itu kafir kamu itu enggak boleh megang naskah ini karena kamu najis, kamu kafir itu karena ini peringatan bagi kita tapi kita tidak debat karena kita tidak wujud bareng, kita tidak bongkar banyak dari lesori kita tidak tapi kita akan menyelesaikan kena kenapa harus muskab itu wedi dalil. sombong Singkat cerita belum barang gelap, akhirnya adi ewid itu kompromi. Ya sini oleh motor naskah itu syaratnya terus, terus wudu. Umar, umar, umar, itu udus ya terus, adus ya terus udus. Berkau kayak pun acis, umar punya gelap. Makanya mau efektif, yo eh, betapa Quran. Makanya kata saya Mutawali Sya’roh itu Quran itu punya infialat, punya kemampuan bekerja efektif, bahkan kepada orang kafir. Kata Mutawali Sya’roh itu bahkan kepada orang kafir. Umar u seng am bisi ne maten ya ti rubah saike penasaran bisi deu naskah itu naskah wa naskah toa wa singkat cerito e atus te yo kala hab e kule bu kala hab e atus. mu kona ne kule kona tu sa barang periti atus membuangi summa mahedam eng konye ka saike am mungken so iman. ima ndos Aina Rasulullah, dan itu Rasulullah. Fit dari fit dari Alqor. Paran. ini masyhur dengan karena Nabi hanya sekitar orang empat atau orang dua belas itu. Beberapa sahabat menyarankan Nabi itu sembunyi. Di situ ada said Hamzah yang sudah mukmin. Kata said Hamzah, ya Rasulullah kamu tidak usah sembunyi. Saya menghadapi Umar jika macam-macam dia sakit, jadi tidak ada sehingga cerita, ketika orang dibuka yang uh, buka set Hamzah terus kamu mau apa Umar sama mau Iman? si Iman itu detik itu juga setelah Iman, gue pernah marah abu jahal, abu laham, maksudnya gue nak ganggu Rasulullah Muhammad tapi ya. umar gue di parangisi sehingga sehingga karena kanjeng Nabi di datingan Umar, itu ada ayat Fasgah gue Dukmar, tapi duk, rasanya saya maksudnya ada Umar biasanya ada Preman Primanku zaman Natal malaki orang yang Prapatan bareng tobat nyapu masjid. Jadi itu rapas Mesti ini banyak yang Prapatan medek medak ada orang yang malak Paham Tapi pulau mau buatan satwa Orang zaman preman malaki yang Prapatan Yang diorang bedok-bedok-bedok Barang itu banyak nyapu medjir Akhirnya anak gua yang terus mau pemanggung Paham Acarobat ah, pun tapi lumayan, lumayan ini lumayan. <tuh> Mas ini sebagaimana dia menghidupkan pemalakan, tobatnya menghentikan pemalakan. <tuh> kan? <tuh> oh, <malah>. Boya <tuh> oh, tobatnya wasi, wahsi mata ini saya tak bisa. Ahab bernasilah rasulullah. Tobat ini sumpah, Di mata ini Abu Hudnasi lah rasulullah. ini di ini so Musa ini simpen musai lama nopo albas. Hawalid genwalid. Iku bisa sering mata ini uang Islam. Merkodnya Panglima Wong Kapel, bareng deket topet dari Panglima Wong, iya Gua anas deketnya Wong Kapel, susah gini orang. Malah kini perabatan bareng topat terus nyabu isi judi, terus jadi wong lemah ke mulai. Pasti ngono di tempat kerjanya dia tetap ngantor. Akhirnya pemalakan. Saya ingin ngabdi saja nih, lagi ngobatin fakta, maksudnya ini saja nih. Jadi, Bapak.